Orang mana? Dari Indonesia. Ha? Asal Indonesia. Indonesia. Bak apa, apa mai sini? <laughs> Kalau diberi pilih lah, siapa mau mati dulu? <laughs> Abang Amit atau isterinya? Dia tak dengar, dia tak dengar. Kemungkinan baik isteri mati dulu. Saya sudah tanya orang Malaysia. Sudah 10 tahun tanya. Semua jawab, baiknya isteri mati dulu. Jadi nampaknya orang Indonesia pun samalah. Saya seorang saja dalam dunia ni, kalau orang tanya, saya jawab lain. Saya akan jawab, sebiar suami mati kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camo Jeff. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dijauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke guys, banyak sekali requestan Daripada teman-teman sekalian di Instagram maupun di kolom komentar ya. Sampai kadang saya tuh nggak bisa bacanya. Ada yang ngirim link banyak banget sampai saya bingung. Ini yang mana yang satu gitu kan <tuh> terima kasih banyak sokongan daripada teman-teman sekalian support daripada teman-teman sekalian di channel ini dan alhamdulillah Cak Mujib sekarang sudah mencapai sekitar berapa ya guys ya 163 ribuan kalau tak sila ya jadi buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke channel ini silahkan support channel ini dengan subscribe, like serta share video-video saya karena insya Allah kalau video saya itu bermanfaat, teman-teman share banyak lagi orang yang menerima manfaatnya seperti itu. Oh iya, buat teman-teman semua yang baru tahu ataupun belum tahu ya, saya ingin memberitahu buat teman-teman semua bahwasanya di sini ada join membernya teman-teman. Nah join itu ataupun bergabung teman-teman bisa memilih yang pertama serumpun ya kan, itu untuk istilahnya kegiatan saya sendiri dan yang selanjutnya di ada yang istilahnya sedekah untuk guru. Guru, guru ataupun ustadah Atau Ustadz ustadah yang ada di kampung Nah yang selanjutnya adalah pembangunan pondok pesantren Jadi teman-teman kalau bergabung dan memilih yang dua terbawah Untuk Ustadz ustadah ataupun untuk istilahnya pembangunan pondok Nanti dananya akan kita salurkan langsung kepada uh, yang bersangkutan Nah pondoknya ini adalah pondok pesantren Sabila Roshad Alhamidi guys Nah teman-teman bisa juga Cek di Instagramnya yaitu Pompes Sabilar rasyad Nah di situ nanti kita akan sertakan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa melihat aktivitas yang ada di pondok ya. Ada menghafal Al Quran, ada juga istilahnya mengaji bersama, ada juga sekolah agamanya dan rata-rata di sana itu guys ya tanpa biaya ataupun gratis. Memang dari dulunya kita sudah menerapkan sekolah gratis, ngaji gratis dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kemaslahan umat Karena ini di perkampungan di pedalaman seperti itu ya guys ya Nah oke okay, langsung saja kali ini kita akan mengaji lagi bersama Ustadz Azhar Idrus guys ya Jawaban laki-laki Indonesia ini membuat satu masjid ketawa Nah ada orang Indonesia istilahnya yang mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus Dan Masya Allah sangat-sangat seronok sekali apabila langsung hadir ke majelisnya beliau Saya insya Allah pengen banget ya Semoga ada rezeki untuk ke Malaysia Pengen banget istilah mengaji bersama Ustaz Azhar Idrus dan juga Ustaz-Ustaz yang lain di sana guys ya. Nah langsung saja tanpa basa-basi kita play videonya. Let's go. Oke okay, ini dari Kaiha, Kaiha Norman. Like, share, comment, subscribe. Bagaimana batasan aurat anak laki-laki yang mandikan jenazah ibunya atau bagi anak perempuan yang memandikan jenazah bapaknya. Dengar baik-baik. Yang Allah ialah lelaki mandikan lelaki. Ah dan perempuan mandikan banyak perempuan okey tu afdal faham tetapi jika mahram yang berlainan jantina memandikan hukumnya harus okey contoh neh contoh anak lelaki nak memandikan jenazah ibunya harus dan yang afdal orang perempuan tukang mandi perempuan ah faham tak lagi faham Begitu juga isteri mati, suami memandikan. Harus daya abah tukang mandi perempuan. Ha. Yang mati suami, isteri mandikan mayat suami. Harus daya abah tukang mandi lelaki. Ke okay, parang nak pergi? Okay? Ha. Gamok-gamoknya kalau kita matilah. Neh, apa panggil benda ni? Daklah, apa panggil nama apa? Abang ah, panggil Abang Mi? Orang mana? Asal Indonesia. Ha? Asal Indonesia. Indonesia? Indonesia. Buat apa mari sini? <laughs> ah. Jauh tu. Ambil. <coughs> Buat apa? Anak angkat. Pembantu. Oh, Indonesia. Indonesia tu besar kat mana? Madura. Jawa -Jawa. Madura. Oh, Sudah ada jambatan betul. kan? Betul? Ya. Sudah ada jambatan sekarang kan? Ada. ada ha, dulu ada. tak ada jambatan. Dulu naik kapal. Okay. Nak pergi ke Surabaya. Betul? Okey. Masya Allah. <laughs> Isteri ada? Orang mana? Jauh. Ada di mana sekarang? Ada di sini. Kempat tu. Arwah. Ada datang tak malam ni? Tak. <laughs> kalau lah abang ambil ni meninggal mati rasa rasanya isteri mandikan tak? rasa-rasanya rasa tak tidak ha. nak tahu yang tu je apa tapi kalau isteri yang mati abang mit mandikan dia dak tidak tidak juga sebab nah. tapi hukumnya boleh ha harus boleh Ha. Sebab di Indonesia kadang-kadang harus itu makna wajib. Betul, betul. Okey? Di sini lain. Harus maknanya boleh. Boleh. Aa. Mubah. Okey? Sebab orang Indonesia harus makna mesti. Betul, wajib. Okey? Orang Madura, lah. Jauh tu. Hmm. <coughs> Kalau diberi pilih lah, siapa mau mati dulu? <coughs> Ah, abang Amit atau isteri dia? Tak dengar, dia tak dengar Dia tak tengok live kan? <laughs> Jawab ikhlas dalam masjid <laughs> Jangan bohong Banyak orang lain Kalau <laughs> ada kemungkinan Baik isteri mata duduk Ah eh, Saya sudah tanya orang Malaysia <sk bubbles> Sudah 10 tahun tanya Semua jawab Baiknya isteri mati dulu Jadi nampaknya orang Indonesia pun samalah Nampak <ock Voiceover> <mur� MA> tak? Itulah orang laki-laki Supaya orang perempuan dengar malam ini Orang laki-laki ni tak boleh dipercayai Dia kata sayang-sayang-sayang <murals> pun Bagi kau mati dulu lah Saya seorang saja. Dalam dunia ni, kalau orang tanya, saya jawab lain. Saya akan jawab, biar suami mati kemudian. Okay? <Sihil <syarley> <Sihil <yaitu> Sama aja, Ustaz, Ya Allah. Ha, jadi, aurat dia masih hidup. Aurat masih hidup. Faham lagi? Aurat kita dengan mak kita masih hidup. surah Antara pusat sampai ke lutut, kita haram tengok masih hidup. Walaupun kita tukang basuh kencing mak kita Jangan tengok haram Begitulah masa matinya okay? Sebab tu orang bila mati Tukang mandi Sekarang pakai sarung tangan Karena tak boleh sentuh bagian aura hmm, Nampak? <tuh> <tuh> masih hidup lain masih mati lain Nak? Nah? Memanglah kalau kita tanya Bang uh, Yang balik nanti tanya isteri Panggil apa isteri? Adik. Adik, adik. Ya, adik ya. Eh? Orang Madura panggil adik. adik. Kalau malam pengantin. <laughs> sayang. Kurang hormatnya sayang. Hah? Eh? adik? Adik, ah. Adik tu mana sayanglah. Okey, tanya adik-adik, ni abang ah. <laughs> Okey. <laughs> Apa roak wala ni? Hmm. Balik nanti tanya adik-adik, nanti Pak Ustaz suruh tanya. Nak, kalau abang yang mati dulu, yang eloknya adik mati dulu. Okay. <laughs> kalau abang mati dulu, adik mandikan tak? Ha, tanya dia. Kalau dia kata, ya, adik akan mandikan. Dengar boleh, percaya jangan. Okay. <laughs> nah. <laughs> Sebab apa? Banyakkan orang perempuan bila mati suami memang dia menangis. Betul. Lang. Tetapi 4 bulan lepas itu dia gembira. Kawin baru. <laughs> dah kubur kita pun dia tak ambil gambar dah. Okey? Itulah itulah perempuan. Tak boleh percaya. Allah. Nah, ha, yang ju yang yang apa? Yang setia ialah kaum lelaki. Bini belum mati dah kahwin lagi. Allahu Akbar ya Allah Lucu bener asli Ya Allah Ini bab-bab memandikan jenazah aja Kayak gitu ya guys ya Sampai-sampai kelakal semua Sampai-sampai kita itu kayak dibuat tertawa Terbahak-bahak oleh Ustad Azhar Idrus ya Apalagi ini yang datang dari Madura guys Kampung saya juga orang Madura ya guys ya Masya Allah Semoga istilahnya yang jemaah-jemaah situ juga Istri-istri pada nonton kayak <laughs> Allahu Akbar tuh Kalau di live streaming pasti rame banget, itu ya pasti rame banget. Karena kenapa? Pada komen juga, ya. Coba kita lihat komentarnya di sini, ya guys. Terbaik, Ustadz. Ceramah bermanfaat buat semua manusia. Tak kira bangsa Allahu akbar hebat, wae. Dia tahu sesuatu bahasa berkaitan Indonesia, macam contoh Indonesia harus itu wajib. Lain pula di Malaysia harus itu boleh. Makanya, pertama-pertama saya istilahnya mendengarkan ceramah daripada Ustadz Azhar Indrus itu kayak... Loh kok harus gitu ternyata memang pengertiannya itu beda guys ya. Pengertiannya kalau harus di Malaysia itu boleh artinya. Sedangkan kalau harus di Indonesia itu wajib hukumnya. Jadi harus kita lakukan seperti itu. Boleh kita lakukan kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia itu wajib kita melakukannya. Terima kasih Ustadz atas perkongsian ilmu bermanfaat. Jawab ikhlas dalam masjid jangan bohong Akhirnya nampak juga bodyguard ustaz senyum Betul lah Reaksi muka ustaz masa tanya Buat apa mari sini Itu tak tahan saya tengok eh rajah buah apa ya eh, KKN tak tahu juga lah kan <laughs> jemaah isteri mati dulu ustaz biar suami mati kemudian azik memang beda kan yang disampaikan oleh ustaz azhar itu tadi beda gitu kan isteri mati dululah tapi ustaz cakap biar suami mati kemudian Allahu akbar <laughs> Oke banyak sekali yang ngakak di sini di kolom komentarnya ya guys ya. Tajuk video poin 3. Oke, 3, 3 menit ya kan. Nah, di sini betul Indonesia harus itu wajib betul, di Malaysia harus itu buat boleh, tidak pun boleh ya, kan. Kalau istri mati dulu, anak-anak dapat ibu tiri yang kejam. Baik bapak mati dulu, istri yang setia dengan suami, istri tidak kawin lain karena bila kita sudah berumur, kalau kawin lagi Tambahkan masalah ah, coba ada replay ke sini ya. Biasanya kita biasa dengan harus tuh hukum nah, di Indonesia perkataan harus di perkataan yang biasa guna dalam seharian Contoh kamu harus benarkan dia pulang ke rumah. Kita pula kamu mesti benarkan ah, dia balik ke rumah. Maaf kalau saya sila. Aitak juga nih. Contoh kamu harus benarkan dia pulang ke rumah. Ah, kamu harus benarkan. Oke okay. kita pula. Kamu mesti benarkan dia balik rumah. Kamu mesti. Ah ha, betul harus dan mesti. Ah Ya kamu harus pura eh, Gini gini gini Berarti eh kamu eh, harus kasih dia pulang ke rumah ya gitu kan Nah kalau istilahnya di Indonesia Kamu mesti benarkan dia sampai ke rumah ya. Cantu ya. Eh, Mungkin gitu ya guys, ya, guys. <laughs> Oke okay, dan itu saja video kali ini guys Memang seronok betul akbar. Memang bab memandikan jenazah ini Memang betul-betul kita harus belajar ya guys ya jadi kalau biasanya di kampung di kampung saya ataupun di kampung di sini juga ada kalau jemaah perempuan itu mesti ada yang belajar untuk memandikan jenazah mengkafani dan lain sebagainya. Nah sedangkan untuk laki-laki juga ada guys biasanya itu ada pengajian-pengajiannya yang ada orang-orang khusus yang diambil untuk apa? Untuk istilahnya memandikan jenazah merawat jenazah itu sampai istilahnya betul-betul bersih dan juga mengkafaninya. Apakah di Malaysia juga ada guys ya? Nah, semoga ada juga ya, pasti ada juga karena kenapa? kemaslahatan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau di sini ini jemaah fardu kifayah. Jadi di situ ada kelompok sekitar berapa orang? lima atau 10 orang seperti itu yang memang betul-betul yang menyiapkan kafannya lah, terus nyiapin mandinya lah, terus apa aja yang diperlukan lah. Nah, itu disiapin semua nanti baru setelah itu jenazahnya dimandikan, dibersihkan seperti itu, guys. Ada kajiannya juga ya harus betul-betul belajar tidak sembarangan ya. Nah, itu saja video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa guys subscribe, jangan lupa juga share video ini ke sosial media teman-teman semua. Ada Instagram, kan, ada TikTok juga boleh. Oh iya, yeah. saya ingin ngabarin juga bahwasanya rencana ke depan saya akan sering live juga di TikTok ya guys ya. Ah, live streaming kita ngobrol-ngobrol gitu Kalau teman-teman suka silahkan follow tiktok saya Di Cak Mujib Official guys Nah cari aja di situ ada Cak Mujib Official Gambarnya saya lagi gini kayaknya Nah itu teman-teman Nah atau bisa teman-teman cek link di deskripsi ya Nanti juga akan kita share di tab komunitas Kalau nanti kita melakukan live streaming di tiktok Oke okay? Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa join juga guys untuk kemaslahatan perkampungan yang ada di sana. Oke itu saja video kali ini apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.